bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini silahkan stay terus di channel ini jika kamu merasa kurang cocok silakan cari yang dicocok kepada energi Anda di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karya, hubungan asmara dan apa keberuntungan seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2021 untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Capricorn di bulan Oktober Tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu kaya pekerjaan seorang Capricorn di bulan Oktober Tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Oktober Tahun 2021 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu support energi,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 tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan Kini kita membuka dan membacakannya tuh kesehatan seorang Capricorn adalah Ace of Swords ataupun satu pedang secara umumnya Ace of Swords itu diartikan awal mula permulaan ingin menata ingin menitip memperbaiki dan memperbaiki dari awal lagi dan di disini menggambarkan untuk kesehatan seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2021 tidak mengalami sedikit penurunan, tidak mengalami juga peningkatan. Di sini kesehatannya akan baik-baik saja. Namun, di sini disarankan kepada seorang kafir, baiknya memperhatikan, melihat, menata, meniti kembali kesehatannya agar kestabilan tubuh terjaga di bulan Oktober tahun 2021. dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara memikirkan obat itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Capricorn, serta seseorang yang berada di sekitar Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini disarankan kepada seorang Capricorn untuk menata, menjaga kembali kesehatannya. Agar kestabilan tubuh tetap terjaga yang dimana disini seorang Capricorn akan didukung dimotivasi oleh seorang pasangan akan diperhatikan oleh pasangan seorang Capricorn untuk menjaga kestabilan tubuh di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah Dedeville secara umumnya D Devil itu diartikan keterbuayaan yang melenggu keterikatan yang membelenggu keterikatan antar seseorang dan keterbuayaan antar seseorang dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan kesehatan seorang Capricorn, di sini menggambarkan keterikatan antara seorang Capricorn bersama pasangan sangatlah erat dan sangat berpengaruh kepada kestabilan tubuh. Menjaga kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2021, dan untuk kartu keuangannya adalah. Tua pentakel ataupun dua poin Secara umumnya, Tua pentakel itu diartikan berada di dalam kondisi stabil, kondisi nyaman, dan ingin mengambil satu langkah. Untuk meningkatkan keuangan lebih bagus lagi, dan di sini menggambarkan keuangan sewangkap Fricorn di bulan Oktober tahun 2021 berada di dalam zona nyaman, zona stabil. Namun di sini digambarkan sewangkap Fricorn akan mengambil satu langkah satu usaha satu upaya untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus, untuk mendapatkan peningkatan keuangan, serta mendapatkan keuangan yang sempurna. Dan untuk support energinya adalah... King of Pontacal secara memulai King of Pontacal itu diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun seseorang yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya serta seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn berada dalam zona nyaman zona stabil tidak ada peningkatan tidak ada penurunan namun di sini seorang Capricorn ingin mengambil satu langkah satu peluang satu usaha yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan serta mendapatkan keuangan yang lebih sempurna yang didukung penuh oleh orang tua dimotivasi oleh orang-orang di sekitar dan diberikan sebuah masukan dari sahabat-sahabat yang membuat seorang Capricorn ingin mengambil langkah untuk meningkatkan keuangan dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan keuangan seorang Capricorn di sini menggambarkan ketelikatan antara seorang Capricorn bersama seorang tua sangatlah erat yang dimana di sini memberikan masukan doa kepada seorang Capricorn untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan di sini seorang Capricorn juga akan melakukan keterikatan dengan orang-orang di sekitar dengan sahabat yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan sebuah peluang sebuah usaha yang dimana akan meningkatkan keuangan seorang Capricorn lebih bagus lagi dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah ten of one ataupun 10 toa secara mem open itu dia merasa hidup ditanggung sendiri dan merasa tanggungan ditanggung sendiri dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2021 ada beberapa prediksi. Yang pertama di sini seorang Capricorn akan melakukan sebuah usaha, sebuah pekerjaan, sebuah usaha, sebuah karir yang dimana di sini ia lakukan dengan cara ini sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dengan tenaga sendiri sehingga di sini seorang Capricorn akan merasa hidupnya terbebani karena dilakukan dengan sendiri. Namun di sini tujuannya akan lebih bagus lagi, dan di sini diprediksi yang kedua seorang Capricorn akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut ia lakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak suka bergantung kepada orang lain yang akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansialnya sendiri dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Capricot ingin menambah satu usaha satu peluang satu pekerjaan yang dimana sini usaha tambahan usaha miliknya sendiri yang ia kelola dengan ide cara sendiri yang akan berdampak positif kepada finansial kehidupan serta karirnya dan untuk support energinya adalah King of One. Secara memiliki King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, dan seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok yang mendoakan, sosok yang memotivasi, sosok yang memberikan masukan kepada seorang Capricorn adalah orang-orang di sekitar, yang mendoakannya adalah orang tua Capricorn sendiri, yang dimana di sini seorang Capricorn akan melakukan ide cara sendiri untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan mendapatkan sebuah karir yang berdampak positif kepada kehidupan serta keuangannya serta sini seorang Capricorn akan diberikan jalan oleh orang tua ataupun orang-orang di sekitar untuk membuka sebuah usaha yang dimana usaha tersebut ia kelola sendiri miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu debil kita gabungkan dengan karya pekerjaan seorang Capricorn disini menggambarkan keterikatan antara seorang Capricorn bersama orang tua sangatlah bagus dan sangatlah mendukung seorang Capricorn untuk mendapatkan karya yang lebih bagus lagi keuangan yang lebih bagus lagi serta kehidupan yang lebih bagus lagi yang dimana disini masukan dari orang tua sangatlah bernampak positif kepada karir pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Capricorn di dalam usahanya sendiri ataupun di dalam mendapatkan pekerjaan dari orang lain dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Ace of cards jarang umumnya Ace of cards itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai ingin menata kembali dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2021. Yang pertama kepada seorang Capricorn yang sedang single, ia akan berusaha untuk menata, mencari, mendapatkan pasangan di bulan Oktober tahun 2021. Yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana di sini akan tercipta keluarga yang bahagia di bulan Oktober tahun 2021. Dan di sini kepada seorang Capricorn yang sudah berpasangan di sini menggambarkan. Seseorang Capricorn akan memberikan sebuah kejutan, memberikan sebuah surprise kepada pasangan yang dimana di sini adalah tujuannya untuk menata kembali hubungan bersama pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara seorang Capricorn bersama pasangan di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Swords. Secara umumnya King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun serta seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2021 akan didoakan dibantu oleh orang-orang sekitar. Didoakan oleh orang tua yang dimana di sini kepada seorang Capricorn yang single untuk mendapatkan pasangan di bulan Oktober tahun 2021 dan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius untuk menggapai keluarga yang bahagia. Dan di sini doa dari seorang orang tua pasangan, orang tua Capricorn akan selalu menyertai. Hubungan asmara Capricorn bersama pasangan agar lebih bagus lagi. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Capricorn di sini menggambarkan keterikatan keterbuayaan dari doa. Seorang orang tua sangat berpengaruh juga kepada hubungan asmara seorang Capricorn yang sedang single. Dan kepada seorang Capricorn yang sudah berpasangan untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2021. Serta disini motivasi dan dukungan dari orang-orang sekitar sangat berdampak positif kepada hubungan asmara Capricorn di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan suara Capricorn itu ada di angka 1, 12, 20, 21, dan 18 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Capricorn di bulan Oktober tahun 2021 semoga bermanfaat ingat like comment dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya akhir kata saya ucapkan wassalam